Selamat hari raya nyepi tahun bar tahun baru Saka 1943. Oke. Okay. Iya. untuk mengucapkan terima kasih atas segala usaha, segala dayanya, sehingga rangkaian Hari Raya Nyepi ini yang pada siang ini ialah kita melaksanakan uh, tawur agung atau tawur sangat ini semuanya uh, berjalan cukup lancar kepada seluruh pemangku kepada seluruh serati kepada seluruh pengurus rumah tangga yang sudah bekerja keras Uh, mengusahakan ini semuanya uh, kembali lagi berjalan dengan lancar Bapak Ibu Umas Dharma yang saya hormati pada pagi ke arah siang hari ini kita mengadakan acara Tawur Agung Walaupun Kita laksanakan Dengan uh, Sederhana Namun Bapak Ibu Ini adalah pekerjaan Agung Pekerjaan yang luar biasa Bahkan Kalau Boleh saya sebut Bahwasannya Kegiatan yang kita lakukan pada siang ini adalah sumbangsih kita sumbangsih umat Hindu Nusantara ini uh, kepada semesta. Tentu Bapak Ibu tahu, tadi sudah disebutkan oleh Manggala upacara dan pemangku-pemangku bawasannya ditawur akhir ini kita uh, mempunyai cita-cita mempunyai doa mempunyai cara dan tujuan menginginkan jagat ini harmoni jagat ini selaras bahkan bukan Dunia ini. dunia ini ketiga dunia ini kita doakan untuk uh, selaras itu memang uh, semua yang kita lakukan ini adalah tak luput dari petunjuk dari leluhur kita bahwasanya pola pikir leluhur kita uh, memang suka hidup harmoni, suka selaras dengan alam semesta. Konsep pemikiran leluhur kita uh, tidak istilahnya bertujuan menang ataupun kalah, namun cita-citanya adalah Luhur yaitu semua didoakan alam semesta didoakan dan, dan diupah coroi upacara ini adalah apa ya suatu usaha secara nisga maupun skala uh, ada cita-cita supaya alam semesta ini baik manusia, ketumbuhan, hewan bahkan kaler apa butong butong kaler Buto. Sebenarnya itulah adalah energi alam ini, energi alam ini uh, di supaya uh, selaras. Tidak hanya uh, ego manusia saja yang didoakan selamat pada acara ini, semuanya, bahkan binatang-binatang kecil pun. Uh, hari ini kita mendoakan uh, keselamatan kerahayuan Akhir. Akhir. untuk itu uh, tadi mulai kemarin-kemarin kita uh, selalu apa ini menginformasikan atau menghimbau uh, kita selalu mengikuti protokol kesehatan Bahkan peserta kali, kali ini biasanya kita, kita uh, diikuti seluruh umat, kali, kali ini kita. hanya perwakilan-perwakilan uh, saja. Untuk itu kami uh, mohon maaf atas apa ini segala keterbatasan, segala kekurangan ini. Di suatu sisi, kita banyaknya keterbatasan, namun kalau kita apa ini memperhatikan lebih jeli sebenarnya alam ini eh, menuntun kita. Sebenarnya ide Sanjambidi ini mengajari kita apa itu dulu tahun-tahun yang kemarin kita selalu mengadakan acara Rangkaian Hari Raya Yipdi ini selalu tersentral di kabupaten. kabupaten namun kali ini kita dipaksa oleh alam untuk melakukan kegiatan Rangkaian itu. Raya dibaringi Wibowo dibaringi Sogekabe hai hu Oh iya ya, ya toyo yetimocati warna suke Rahayu Wibowo Hai um, Santi Santi Santi Jangan tadi sambutan. Yeah. keuntungan dapat menjalma menjadi manusia berkawat kita adiaya dua seloka 47 pekerjaanmu mengarah ke asil akhir atau imbalan dari pekerjaan ini dan jangan juga sekali-kali engkau tidak bekerja Om Santi Santi Santi Om Siwa nirmala jenana maka diksan jantri Sisi kapanan ka, teman Aku rambiangka teman-teman Kenoginamal jening wong jama Kaleketian jening ngerimo Kaleketian jening oda Kararabang jening Mankan ka, jening Soro kacetal jening wong jahat Ikoto kabel kapra jita Terim sanjang eka jenana syukla Sira sanggan jati nirmala jenana Om sudah sudah sudah Astu pari sudah astu sudah akasa, sudah bumi sudah werna, sudah malak, sudah papak kesaka, sudah tercayang diutananta. Pemantang kasul kaya iswaren maswa. Selanjutpun monggo kita berbakti di banten sang yang widi Dini sembayang itu mangke kabu juta kentri sandia, lengkala jengah dateng keramaning sembah. Sri Santi Amangke K. Babi, direktur Pemangku Timur Estri Tri, pegawai Bandung, di ngetataken mangke wonten tadi dumateng ibu pertiwi tetes sekar campuripun pun tambah ati sudah mansuah lombos padang tayang nama surah lombang dupa astraim nga kem sekar petak, cakupan keangkat yung an-a-tipi asia parang rada ticu namus Mastanya namaste mandal nama sekar cakupan sarwa dan di dan selamat melaksanakan catur berakta penyepian akhir kata dari saya Om Santi Santi cantik. Dan oh. Nah mungkin Biasanya pun diperbanyak Diperbanyak oleh masing-masing guru Kemudian dibagikan Kepada setiap penyungsum Masing-masing Pelaksanaannya Itu mungkin Biasanya pun Bapak Ibu Katang Sami Biasanya Mungkin nantos lingsir magrib, okay. Sandi kalau sore jangan sampai lebih dari Sandi kalau sore. Kemudian kalau penjendengan mereka naskah caru, terpa caru sama terpa caru kalau dibawa pulang. Nanti, setelah itu biasa dari kita, biasa dari kita waktu menjalani, akan menjalani, bisa terberat ke penyediaan itu biasanya akan sambil dihujat. Selamat hari raya nyepi tahun Bar Tahun baru saka 1943. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah. <laughs> Silakan. Untuk Nah, itu jelas satu atau dua ya. kegiatan acara ya. tahunan ya. ya. ini. dipanggil Bapak-bapak dari Polsek dan sekuensinya bahwa ini sampai aku ngelakon elek sing saya menerimu yang elek kalau kita baca ini loh ini awak dari burung adus ya kalau ini, ini ini adun loh kok ganteng loh ya adus aja jadi berjumpa adus aja enak jadi jadi pas angin tapi seng Nah itu saja. Tadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah mau. jelek Cuma tendensinya Nek pohon enak, ya puputu enak. Nek pohon seneng elek, ya, enak, yuk puputu elek. Nek puputu enak, elek, berarti nek kon elek ya enak, Nek terima. seneng loro, yuk ya, Mungkin seneng kok itu kok Nah, itu kok uang. Nah, lah, uang, itu jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah larang, makanya saya enggak cocok berada di situ yang tidak agumin mas kenapa? <tuk> melarang. Tuhan melarang, ah, Tuhan aku Tuhan enggak pernah melarang. Jadi nah, saya masih di sini mbak, saya ini sudah apa Istilah Inonu sudah, berbaliknya itu bukan selama 92 derajat seratus delapan puluh ini, sengah salih <tuk> demetan, yang sebalik mulai ini Geng, <tuk> gila, <tuk> sedek sedek di Nusantara dan di dunia tentunya kami eh, dari Pura Agung mengucapkan Selamat, selamat hari, hari Raya, Raya. Kepi, 19 tahun 1943 tahun baru Saka Sarwohayu Sarwohayu